ini si Layan 28 dulu untuk pemegang bendera 28 dulu persiapan 28 persiapan 28 putra dewa badeka putra dewa badeka gara. Oh, salamane ora ya, teb banter. Kurang angin. Mas. bersiapan. Pak, i, Pak. Pental, ya. Pental, ya. Pental, ya. Pak, Bersiapan mau naik. Two, oh, kupu kupu dulu, 32 gubuk dulu, gubuk dulu, siap. gubuk dulu, gubuk gubuk dulu, gubuk gubuk dulu, dulu, gubuk dulu, gubuk gubuk dulu, gubuk gubuk dulu, <tuk> kemudian oh, Persiapan bakul kental mau terbang, lur. Mau jualan lur? lur? Mau cobaan yang mau Persiapan? hijau akan saya hidup Siapan bakul pentol pemuda Sidoayah mau bakul pentol di atas. Si ngenteni angin, si ngenteni angin dulu, mau jualan pentol. Joo, bener, umur apa lah? Hahaha. ya? angin. Di Wah, ini? Kalau sudah siap, komando saja. Oke, ini dari dari sini. Persiapan. angin angin angin anjir ning jagungan anjir ning jagungan lho. Ternyata. <tuk> <tuk> <tuk> Ternyata semua Iya <Mereka> kan? <tuk> Pentalnya yang tadi Jatuh di jagung-jagung Saya kira tumbuh ini lho. Persiapan mau Terbang lagi bakul ah, pentalnya Bakul pentol sudah mau siap dan persiapan Pertolak merah yang dulu? Ikut situ aja yang sudah siap, yang sudah siap siapa? Maksudnya yang akan terbang ini siapa? Merah dulu ya, merah dulu Ayo juri pemenang berah, persiapan Merah mau mengundara Mau mencoba lagi terbang pencoba. PENTAL <musik> M..... mantap boy! Mantap boy! Mantap ui. Mantap boy! Mantap boy! Mantap Mantap boy! Mantap Mantap Jumkel, jumkel Terus sekali Janta pentolnya jumkel lagi lor Tidak bisa naik